rasulullah allazi la nabiyya wala Allahumma shalli ala muhammadin wa ali muhammad wa ba'du fa inna hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam washaral umur muhtasatuha wa kullamuhtasatim kitaah bida wa kulla bid'atin dzalalah wa kulladzalatin fitnat alhamdulillah genap muslimin rahimahullah a'azani allah wa iyakum jami'an kita bersyukur kepada allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat karunia dan rahmatnya sehingga kita diberi longgar diberi mudah untuk melangkahkan kaki kita menuju kebaikan di masjidnya Allah ta'ala untuk beribadah dan beramal soleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan iman kita kepada Allah Taala. Kalau kita ini bersyukur kepada Allah, kalau kita ini mau beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya kepada kita. Barokah, barokah dari atas dan dari bawah. Dari langit dan dari bumi itu akan diberikan diturunkan, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari adab dan balahnya. Tetapi kalau kita ini tidak bersyukur kepada Allah, dan kita itu tidak beriman, bertakwa kepada Allah itulah yang akan menyebabkan datangnya balak, datangnya adab kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Qur'an Wa ma yu'adhibhukum inshaqartum wa amantum Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur kepada Allah dan Alian itu beriman kepada kepada Allah di ayat yang lain juga diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seandainya penduduk satu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah ta'ala niscaya barokah Allah dari langit dan dari bumi pintu-pintu keberkahan itu akan dibukakan oleh Allah subhanahu ketaatan. Jadi kuncinya adalah kita itu harus beriman dengan benar. Kuncinya kita itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beriman dan bertakwa itu adalah hidup di atas ketaatan. Hidup di atas Islam, mengikuti din al-Islam menata dan mengatur semua persoalan-persoalan dan urusan urusan kehidupan kita ini dengan syariatnya Allah yaitu Al-Islam di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW itu banyak menerangkan bahwa Islam itu mengatur semua persoalan, semua urusan dalam urusan pribadi, dalam urusan keluarga, dalam urusan lingkungan, bermasyarakat, sampai dalam urusan berbangsa dan bernegara pun Islam itu juga ada aturannya. Hanya saja, banyak di antara kita kaum Muslimin sendiri yang belum mengerti, banyak di antara kita kaum Muslimin yang belum paham oleh karena itulah kita penting untuk mengerti Islam dengan sumbernya, artinya dengan sumbernya itu ya dengan landasan pokok yang diajarkan oleh Islam itu yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Persatuan kaum Muslimin kebersamaan kaum muslimin, berkumpulnya kaum muslimin itu ya dengan kembali kepada sumber ajaran Islam Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadith sampai disebutkan di dalam Al-Quran kalau terjadi persoalan-persoalan terjadi masalah-masalah yang diperselisihkan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang iman orang-orang Islam itu untuk mengembalikan perkara yang diperselisihkan itu kepada Al-Qur'an dan Adik Jika kalian tanazu, Berselisih Jika kalian berbeda Kalian bertikai Dalam satu urusan wa Maka kembalikan perkara yang dipertikaikan itu Yang diperselisihkan itu Kepada Allah Artinya kembali kepada Al-Quran wa rasulihi dan juga kembali kepada Rasulnya jadi kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khair itu adalah lebih baik jadi sebaik-baik perkara mengembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sebaik-baik perkara Itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Agar kita kaum muslimin itu Hidup di atas Islam Istiqomah dengan Islam Kemudian juga dimatikan dalam keadaan Islam Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa kita bersama, kita berkumpul, kita bersama-sama dalam hidup ini kita sholat, berjamaah, kita ngaji bersama, kemudian kita ini juga hidup di lingkungan sering bertemu, sering berkumpul bersama kebersamaan kita itu, kita upayakan bagaimana bisa berkumpul dan bersama sampai nanti kita hidup di di akhirat. Jangan sampai kebersamaan kita hanya sebatas berkumpul di dunia saja. Jadi kalau kita ini kumpul-kumpul, kita bareng-bareng, kita ketemu-ketemu, kita bersama itu hanya di dunia sementara nanti di akhirat tidak bisa berkumpul di surga misalnya. Nah, itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar sekali. Oleh karena itulah kita berupaya bagaimana diri kita, kemudian keluarga kita, istri dan anak kita ini, kita kesehariannya bersama-sama itu di dunia bersama, di akhirat pun juga bersama. Nah kebersamaan itu harus diikat, diatur, didasari, dilandasi, dengan iman dilandasi dengan Islam sebab so, kalau kita ini berkumpul bersama kita ini menyambung kebersamaan kita berusaha untuk memperbaiki urusan-urusan kita dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita dalam semua perkara-perkara kita itu kalau tidak didasari dengan keimanan tidak disasari dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebersamaan itu nanti tidak akan mendatangkan kebaikan yaitu bersama di akhir di akhirat, tidak bisa tetapi kalau kebersamaan kita bangun dengan iman kita dalam satu keluarga suami, istri, anak, orang tua bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya dalam satu ikatan keluarga Lalu semuanya itu dalam keadaan beriman Dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun kapasitas iman dan takwanya itu berbeda beda. Itu akan menjadi penyebab, menjadi sebab nanti di akhirat itu bisa berkumpul Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Nah, tetapi kalau dalam satu perkumpulan kebersamaan itu tidak ada landasan, tidak ada dasar iman Islam sama sekali. Tidak ada ketakwaan di dalamnya. Maka di akhirat nanti persaudaraannya, kebersamaannya itu malah akan menjadi permusuhan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Al-akhiratu Lipatin adun, ilal mutakun. Jadi persaudaraan pada hari itu di hari kiamat nanti, sebagian manusia atas sebagian yang lain, sebagian kalian atas sebagian yang lain itu adun menjadi musuh, ilal mutakun kecuali orang-orang yang bertak. Jadi ada pengecualian. Jadi kalau kita ini menyambung hubungan kita bersama, kita berkumpul bareng-bareng. Kalau tidak ada ikatan iman, tidak ada ikatan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan nanti di akhirat kita akan mengalami kerugian-kerugian. Antara yang satu dengan yang lain itu menjadi musuh, saling memusuhi. Tenggali ayat itu penceriton itu paitu-paituan kenapa? karena semuanya masing-masing itu mengalami kesusahan dan kesengsaraan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya sehingga antar sesama penghuni neraka itu ketika bertemu itu paitu-paituan musuh memusuhi lah yang tidak mengalami keadaan demikian itu adalah Al mutakun illal mutakun Orang-orang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu hadis Disebutkan Ketika Khotijah bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi Wasallam sallam An waladaini Til jahiliyah Yang pernah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu dua anak dua anaknya Uthiyah itu meninggal dunia di waktu jahiliyah hidupnya dalam keadaan jahiliyah berkumpul di atas kejahilian sampai dimatikan oleh Allah juga pil jahiliyah dalam keadaan jahiliyah maka khotijah anha bertanya kepada Rasulullah s.a.w ya Rasulullah bagaimana nasib anakku dua anakku yang mati fil jahiliyah di waktu jahiliyah maka Rasulullah s.a.w menjawab huma bin nari keduanya berada di neraka untuk pilah indah mati dalam keadaan dahil jadi ketika Rasulullah melihat ada rasa tidak senang di wajahnya istrinya atau kemudian Rasulullah itu berusaha untuk menghiburnya. Lalu Khutijah bertanya, Ya Rasulullah, lalu anakku ini bagaimana? Waladiminkah? Ya Rasulullah, bagaimana keadaan mingkah Anakku dari hasil engkau, Ya Rasulullah. Jadi anaknya dengan sebab berhubungan dengan Rasulullah, Rasulullah dan Khutijah punya anak. Allah Rasulullah menjawab, danah dia di surga, yang satunya keduanya di neraka, yang satunya berada di surga sebabnya apa? yang satunya hidup dalam keadaan jahiliah, mati dalam keadaan jahiliah, sehingga menyebabkan berada di neraka yang kedua, hidup dalam keadaan Islam Kemudian mati dalam keadaan Islam Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW mengingatkan Innal mu'minina wa awladahum pil jannah Wa innal musrikina wa Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan anak-anak mereka itu berada di surga Ini janji dari Nabi SAW Jadi kalau kita punya keluarga Kita, istri kita, anak-anak kita Sama-sama menjadi orang yang beriman Maka nanti akan diberi kemudahan oleh Allah Untuk kumpul bareng bersama-sama di surga. Nah, demikian juga kalau orang itu tidak beriman, wa innal wa inar. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, mereka berkumpul dengan anak-anaknya, mereka berkumpul dengan istri-istrinya. Wa aulatuhum Mereka itu berada di dalam neraka. Kenapa? karena hidup dan matinya dalam keadaan tidak ber beriman nah oleh karena itu bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah bagaimana kita berupaya diri kita, keluarga kita istri-istri dan anak-anak kita keluarga kerabat kita kita sering berkumpul atau di tengah-tengah kita sesama kita orang-orang yang beriman ini sering berkumpul terikat tertata dan teratur dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti kita bisa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan haknya, hak kita yaitu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kok kita boleh minta? ya boleh minta karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat at-tur ayat yang ke-21 Allah ta'ala berkala waladzina amanu wa taba'athum biimanin diimanin alhaqnabihim durriyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syait kul lumri'in bima kasabat rohin jadi orang-orang yang beriman dan keturunan keturunannya jadi anak-anaknya keluarganya itu mengikuti mereka diimanin dengan iman jadi kalau kita orang tua beriman, kita punya anak anak kita ikut beriman istri kita ikut beriman keluarga kita ikut beriman perkumpulan dalam kekeluargaan kita persaudaraan kita itu diimanin dengan iman maka al nabi fihim dzurriyahum kami pertemukan dengan mereka keturunan-keturunan mereka nanti di surga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga nah tetapi kalau yang beriman itu anaknya sedangkan orang tuanya tidak beriman Ya, yang masuk, ber, masuk surga itu yang beriman Kalau orang tuanya yang beriman Anaknya tidak beriman Yang masuk surga Ya yang beriman Yang beriman yang masuk surga Menjadi syarat. Iman itu penting Maka diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita Bagaimana supaya menjadi orang-orang yang beriman kemudian kita berkumpul itu tidak sekedar kumpul di dunia saja mencari dan mendatangkan kemaslahatan untuk urusan dunia saja tetapi yang lebih penting adalah manfaat dan kemaslahatan nanti di akhirat bagaimana kita itu tidak rugi nanti di, di akhirat disebutkan di dalam Al-Quran kalanya orang itu berkumpul Bersama waktu di dunia secara dohir kelihatannya baik Secara dohir kelihatannya itu orang-orangnya juga baik-baik Melakukan amal-amal yang baik Tetapi di akhirat ternyata menjadi orang yang rugi Itu disebutkan banyak di dalam Al-Quran Salah satunya di surat Al-Hadid ayat yang ke-14 Allah Ta'ala berkalam alam nakum ma'akum wa surat al-hadid ayat yang ke-14 Nah, mereka menyeru kepada mereka Jadi orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh orang-orang yang mengaku-ngaku beriman waktu di dunia Jadi ada orang-orang yang waktu di dunia itu mengaku-ngaku menjadi orang yang beriman Tetapi sesungguhnya itu bukan orang yang beriman Nanti akan kita temukan di banyak ayat termasuk dalam surat Al-Ma'idah surat an-nisa wa ma ulaika minin. mereka itu bukan orang yang beriman amanah, tetapi mereka mengatakan saya beriman, mengaku menjadi orang yang beriman tetapi tidak diakui oleh Allah wa ma ulaika minin. mereka itu bukan, mereka tidak menjadi orang-orang yang dan nanti di akhirat juga demikian. Ada orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, itu menyeru-nyeru, memanggil-manggil orang yang benar-benar beriman. Alam naku-makum, bukankah kami dulu juga bersama dengan kalian? Kami dulu juga berkumpul bersama dengan kalian waktu hidup di, di dunia. Kami menyaksikan bareng-bareng dengan kalian salat bersamaan nusolli kamatu solun kami salat bagaimana kalian salat kemudian kami wukuf bersama kalian di padang arafah kumpul bareng bareng waktu melakukan ibadah haji kumpul bareng bareng ma'akum al ghazawat bahkan yang pernah mengikuti perangan kami juga bersama kalian bareng-bareng berperang atau nuat ma'akum sairul wajibat kami tunaikan bersama kalian bareng-bareng loh kita itu melakukan kewajiban-kewajiban amal-amal soleh itu nanti di akhirat ada orang-orang yang demikian lalu dijawab oleh orang-orang yang beriman, "Bala. Oh ya benar. Kalian dulu kita memang sama-sama berkumpul. Kita memang sama-sama ngaji bareng. Kita memang sama-sama berkumpul di masjid bareng-bareng. Salat Jumat buka bareng-bareng. Waktu hari raya juga bareng bareng. Waktu haji buka bareng-bareng. Waktu penyembelihan kurban juga bareng." -bareng bareng melakukan amal-amal soleh, perkumpulannya bareng-bareng. Benar. Tetapi sekarang ini kami dan kalian berbeda, kata orang yang beriman. Walakinakum fatantum anfusakum. kalian telah membuat fitnah terhadap diri-diri kalian. Ini yang menyebabkan nanti orang-orang yang beriman itu terpisah dengan orang-orang yang mengaku-ngaku beriman tidak bisa berkumpul bersama nanti di akhidat tidak bisa mendapatkan cahaya untuk menuju jannahnya Allah Ta'ala sedangkan cahaya itu hanya diberikan oleh Allah nur itu kepada orang-orang yang beriman orang yang mengaku-ngaku beriman ini tidak mendapatkan cahaya penerang sama sekali. Sebabnya, apa orang-orang yang mengaku-ngaku beriman ini? Dia mendapati kegelapan hidup di akhirat, tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya, apa disebutkan oleh Allah, inilah penyebab-penyebab kerugian nanti di akhirat. Yang pertama, patan kum an kusakum membuat. Kalian menfitnah diri diri kalian, artinya membuat fitnah dan terfitnah, membuat fitnah terhadap apa? Tentang apa? Bila dati wal maasi wasahwad, membuat fitnah dengan lebih memperturutkan kelezatan kelezatan dunia, kenikmatan kenikmatan dunia, lalu berbuat maksiat dan memperturutkan tak? melupakan urusan-urusan akhir dunia lebih mementing-mentingkan urusan kehidupan dunia ini namanya terfitnah, membuat fitnah Jadi contohnya kalau orang itu diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah kemudian tidak mendatangi tidak mengijabai seruan-seruannya Allah Ta'ala lebih mementingkan urusan dunianya daripada seruan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka itu telah membuat fitnah ya contoh yang paling real yang bisa kita apa, lihat itu misalnya kalau berada di hari Jum'at ngerti nek niku dino? Jum'at wis ngerti nek niku wa dum? Sudah ada muatin yang memanggil, "Hai, sholat, hai, sholat." Akhirnya apa? karena disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan urusan-urusan Akhirnya -urusan Akhirnya apa? lebih apa? urusan urusan lalu urusan urusan yang yang tidak tidak apa? Akhirnya sampai meninggalkan salat Jum'ah, ini contoh nah, Ternyata ini termasuk telah terfitnah Atau telah membuat fitnah terhadap diri Yang nanti-nanti di akhirat itu akan mengalami kerugian Buatkan percantai, saya sakit Makin di akhirat, saya sakit, saya sakit, saya sakit Urusannya, Dewi Nah perkara yang dijelaskan oleh Allah itu masih benar, tidak mungkin salah. Sampai disebutkan di dalam Alquran itu, ya ayuhalatinaa manulatul hikum amwalakum wa orang yang beriman. Janganlah anak-anak kalian, harta-harta kalian itu menjadikan kalian tuh lalai, lengah dari zikrullah, dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Wa al humul khasirun. Wa humul khasirun. Jadi siapa yang berbuat demikian maka termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di akhirat. Terlalai kan karena sebab urusan-urusan kesibukan dunianya akhirnya teralai urusan urusan-urusan akhirat. Yang semestinya itu menjadi hak yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus ditunaikan. Maka yang pertama yang menjadi penyebab nanti di akhirat itu rugi itu adalah membuat fitnah atau terfitnah dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini dengan sahwat sahwatnya sampai akhirnya melalaikan urusan akhir yang pertama kemudian yang kedua tarob bastum yang kedua dua tarob bestum kalian menunda nunda menunda nunda kebaikan menunda nunda tobat bagian nuh menerangkan demikian yang saya pilih yang saya terangkan di sini, <tum> atau at <-taubah> min waktin ila waktin, wa al -fairat. Jadi sebabnya adalah mengakhirkan taubat, menunda-nunda taubat. Ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, ada kesempatan untuk melakukan amal-amal, soleh, diundur-undur. Apa diundur-undur ini? diolor lor-lor lor nanten niku. Dari waktu ke waktu. Wa tumul kebaikan-kebaikan itu akhirnya tidak dikerjakan pada akhirnya kok dhisik, kok dhisik, sik sik nanten niku. Atau kalau urusan tobat, urusan tobat nek wis wayahe katene matek nanten. Nek sampun tuwek nanten nggih, pun sepuh niku wayahe to, tobat nanten. Nek se si diseneng, seneng ne, dituuk, tuuk, nong, nonton, Padahal tidak tahu bahwa kematian itu datang kapan saja itu tidak tahu di mana bagaimana keadaan kita meninggal di tempat mana kita meninggal kita itu tidak tidak tahu usia kita muda atau tua kita tidak tahu kematian itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menunda-nunda kebaikan, mengulur-ngulur kebaikan, menunda-nunda tobat al-khairat wal a'mal al-ashlihat. Nah, itu termasuk perkara yang menyebabkan rugi nanti di, di akhirat. Buat menunggu-nunggu, menanti nanti menunda-nunda kebaikan amal soleh atau taubat itu yang kedua nah, semestinya bagaimana? semestinya ya kita tidak perlu menunda-nunda badiru fil a'mal as -salihah. jadi kalau ada kesempatan untuk melakukan amal sholaih, badiru, bersegeralah bercepat-cepatlah Wasariu ila bersegeralah menuju ampunan dari mirabikum dari dari Allah jadi ada kebaikan ada amal-amal soleh supaya kita itu bersegera yang penting kita berupaya bagaimana kita mendapatkan nilai kebaikan itu kalau perlu kita menjadi orang yang pertama kali dalam urusan kebaikan Sebenarnya manusia itu dibagi menjadi tiga golongan Yang pertama dolimun ninafsih Yang kedua Muktasidun Nah yang ketiga pasafikum gilfairot Golongan yang pertama itu orang-orang yang dolim terhadap dirinya Yang kedua yang tengah-tengah sedang-sedang Kebaikan dan keburukannya itu seimbang Nah yang ketiga, tabikum khair. golongan orang yang selalu berada di depan, berada di depan dalam urusan kebaikan. Nah semestinya kita memilih yang ketiga ini. Jadi dalam urusan kebaikan itu kita berusaha untuk berada di paling depan. Sekolah jamaah di paling depan, Contoh takoh di paling depan, jadi melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan selalu berada di garis depan. Itulah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini malah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, menunda-nunda kebaikan. Sampai disebutkan dalam satu hadis dalam urusan menunda-nunda kebaikan. Kalau kita ini punya uang, yang uang itu harus kita tunaikan segera untuk kita bayarkan, kita berikan kepada orang yang memang menjadi tanggungan kita untuk kita tunaikan, harus segera kita berikan. Jangan kita tunda-tunda. Kalau kita punya uang, yang seharusnya ditunaikan segera tetapi kita ulur-ulur untuk kebaikan kita tunda-tunda, untuk kebaikan kita ulur-ulur itu di dalam salah satu hadis Nabi Wasallam itu adalah salah satu bagian dari bentuk kezoliman barangkali itu terjadi kepada kita misalnya, wiswaya e nyarutang dui iyo e enek dan itu seperti yang ada ini orang di orang yang ada di bayar bayarnya seperti yang ada di seperti yang ada di seperti misalnya ada di bayar orang yang ada di bayar akhirnya apa? bulat urusannya orang yang ada bayar bayar dalam salah satu hadis persoalan ini disampaikan oleh Nabi SAW matalulilgoni Dulmun, penundaan pembayaran bagi orang yang mampu untuk membayar. Pesennek, jani kutut dibayar, no, terus serat dibayarnya, ditunda-tunda, diundur-undur, diulur-ulur. Nabi sawal mengatakan itulah salah satu bentuk dari kezoliman. Walaupun apunten gih kata di kalangan kita yang demikian. Langgitoh. dan bayar, Rena yang murah dibayar, nih, tanggi katah Nah, jadi menunda-nunda kebaikan, itu jangan sampai kita lakukan karena itu akan mendatangkan kerugian di akhirat. Termasuk dalam urusan ibadah sholat, misalnya kalau kita ini melihat imamnya sujud nonton imamnya ruko atau imamnya mau sujud kita masuk menjadi masbuk, kita tunggu, kita tunggu Sajalah lah kita tunda sampai imam mengakadek, nganten lagi nganten biasa nih, gitu. jadi mengalih nganten ini, ini. Oh, imamnya si susut cek marisik susutnya, enggak ngadek baru kita ikut tak akhir. Padahal sebenarnya yang terbaik itu kita dapati imam bagaimana, ya itu kita laku lakukan, tidak perlu kita tunggu ngenteni di sek si, imamnya kita lakukan nah, kekurangannya kita sempur sempurnakan kalau kita dapati imam dalam keadaan rukuk, ya kita ikut rukuk kalau kita dapati imam dalam keadaan sujud kita langsung Allahu Akbar kemudian sujud jangan sampai langsung sujud sebagian dari kalangan kita yang enten singkul tingali Allahu Akbar tidak tak beratul ikram riyin. Langsung, Allah dan semestinya ya pembuka sholat, tetap dilakukan. Pembuka sholat, apa? pembuka sholat, pembuka sholat, kita kira ikram salam, dan akhir daripada sholat, penutup sholat itu adalah salam. Nah, jadi jangan kita tunda-tunda, termasuk menunda-nunda kebaikan tetap dihitung kebaikan. Kados, lari-lari nganten itu, terus ini rokaat terakhir, boleh enak Kadang-kadang seperti itu. Nah kita dalam urusan kebaikan-kebaikan, apapun bentuk dari kebaikan, jangan sampai kita itu menunda-nundanya atau mengakhir-akhirkannya, karena itu nanti akan menjadi kerugian bagi kita nanti di, di akhir. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan rugi nanti di akhirat itu meskipun orang itu mengaku-ngaku beriman adalah wartabtum, ay fil ja'akum bihir rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Ragu-ragu terhadap kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Jadi apa yang dikabarkan? Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tidak merasa yakin. Masih ada mamang atau keraguan, padahal yang bicara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bicara itu adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. ragu ragu mamang terhadap kebenaran. Yang datang dari Allah dan rasul-nya Sehingga menyebabkan tidak mau menjalankan. Karena tidak ada keyakinan. Karena masih ragu-ragu akhirnya. Tidak mau menjalankan apa yang diperintah. Yang dilarang di dalam Al-Quran. Atau hadis-hadis Nabi Alaihi SAW. Ragu-ragu seperti inilah. Yang menyebabkan nanti kerugian di akhir. Sementara kita orang-orang yang beriman. Tidak boleh ragu-ragu innamal mu'minuna alladina amanu billahi yartabu wa ikahumus wa sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman artinya ada tulah asarnya. jadi hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-nya kemudian tidak ragu-ragu jadi apa yang datang dari Allah itu diyakininya. Yang datang dari Nabi SAW Alaihi Wasallam, diimaninya, diterimanya, kemudian ditaatinya, ditaati. Itulah orang-orang yang beriman, tidak ragu-ragu. Kita jangan menjadi orang, -orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Al Islam ini. Pokoknya prinsipnya ini monggo dikarisbawai. Dalilnya jelas gitu aja, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tidak usah ragu-ragu Untuk menerimanya Yakin yang datang dari Allah dan Rasulnya Kemudian kita itu Berusaha untuk Mengamalkannya Nah ketika kita beramal Berdasarkan ilmu Kita beramal berdasarkan keyakinan Biarpun orang itu Mencela Biarpun orang itu mencati Biarpun orang itu tidak suka Itu tidak menjadi masalah mata orang yang beriman itu tidak khawatir celaan catian dari orang-orang yang mencela atau mencaci itu tidak tidak khawatir kenapa karena yakin dengan apa yang datang dari Allah dan rasulnya dia beramal dengan keyakinan dan dia beramal sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wa Wasalah. Nah kita harus bangun Keyakinan Jadi kalau Qurannya jelas Hadisnya jelas Tidak perlu yak, perlu ragu-ragu Termasuk Kalau misalnya Ada angin yang Kencang gitu Ada angin yang kencang Jadi berjalan Beberapa waktu Satu jam, dua jam Anginnya kencang gitu. Adanya dirupa saja Adanya dirubah Karena Nabi SAW juga mengajarkan demikian Ketika ada angin yang kencang Demikian juga ketika ada Hujan misalnya Adanya dirubah Sebagaimana yang diperintahkan Oleh Nabi SAW Kalau ada hujan Tidak Haya ala sholah, Tapi Solu fi buyu hikum, Atau ala As-salatu Ala as-salatu Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. As-salatu firrihal. Dua kali. Kemudian alal falah, ayyul falah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu memang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi prinsipnya perkara apa saja yang jelas datang dari Allah dan Rasulnya kita harus bangun dalam diri kita itu keyakinan yakin tidak perlu kita itu ragu, ragu-ragu kemudian yang keempat Bapak Ibu kaum Muslimin yang menyebabkan rugi nanti di akhirat itu adalah gerot kumul tertipu dengan angan-angan, khususnya angan-angan dalam persoalan dunia. Jadi tabiatnya manusia itu dalam urusan dunia itu angan-angannya melambung tinggi dalam urusan dunia, sampai melebihi batas dari ketetapan akalnya. jadi nek nuruti angan-angan ngoten itu ngonten itu, apalagi melihat orang yang dikenal dari saudaranya, dari kerabatnya, dari orang lain sahabatnya itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan-kenikmatan akhirnya tulul amalnya pun apa ini datang, tulul amalnya tulul amal itu panjang angan angan kalau diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ngegem tambah dawa angan angan nih keinginannya bertambah, programnya tambah banyak Bentar loh, tiang ini gak gem duit, kak gak gem dua. Nih buatin gak gem duit, ngadern kajengi, niku kajengi bangun rumah. Di rencana nih, ngadern. Eh, mung sekedaran rencana, ngadern. Tapi nggak ada duit gak gem, niku rencananya lu panjang. Keinginan keinginannya, program-programnya nanti saya akan begini begini begini begini dan begini. Atau kalau kita di beri oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu bagian kecil dari kenikmatannya dan kita bisa merasakan nikmatnya Allah ta'ala kita mungkin ada program nanti yang lebih besar lagi kalau saya sekarang punya kendaraan satu bagaimana saya harus punya kendaraan lebih dari satu dua tiga bagaimana saya punya kendaraannya lebih baik daripada kendaraan yang sekarang ini kita, kita punya demikian juga dari kenikmatan-kenikmatan yang yang lainnya ini bagi kita orang-orang yang beriman, bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah bertambahnya umur kita tambahit doa umur kulon jenenganiku nikum muslimin dosakan tambahit api urusan kebaikan kulon jenengan. Khairun nas. Nabi saw mengingatkan sebaik-baik manusia itu adalah tulul umur ting doa umur eh, panjang umurnya. Nanti. Rupirot Jadi amalannya baik, amalannya bagus. Nah itulah sebaik-baik manusia. tambah tambah rekoso tambah orang iman tambah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah jadi yang keempat amani Tertipu dengan Angan-angan -anga. Nah kita hidup itu diajari oleh Allah, diajari oleh Nabi SAW supaya dalam Keadaan kona'ah Menerima ketetapan Allah SWT Supaya kita ini dalam keadaan Zuhud Hidup sederhana Menurut mengikuti Keperluan, keperluan tidak Memperturutkan keinginan keinginan. Kita diajari oleh Allah dan Rasul-Nya hidup ini bagaimana? Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan angan-angan. Pertama menyangka bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang lebih padahal tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gharad kumul amani, tertipu dengan angan-angan itu karena dunia karena tulul amal karena panjang angan-angan itu akan menyebabkan seseorang itu bisa tertipu dirinya, melalaikan dirinya dari urusan-urusan yang lebih penting, yaitu urusan-urusan akhir-akhir kemudian yang terakhir Bapak Ibu Muslimin rahimahullah yang menyebabkan seseorang nanti di akhirat itu rugi Menyebabkan seseorang itu mengalami kerugian Kerugian itu adalah Disebutkan dalam surat Al-Hadid ini Ayat yang ke-14 itu Setan itu telah menipu kalian nah, Kita diingatkan oleh Allah Bahwa as-saiton aduun lakum Setan itu adalah musuh bagi kita, orang-orang yang beriman. Maka kita harus jadikan setan itu sebagai musuh. Setan itu punya rencana, punya tujuan, tujuannya apa? Supaya manusia, supaya bani Adam, hamba-hamba Allah, sama-sama tergelincir, kemudian sama-sama berada di neraka jahan, jahanam. Itu yang diinginkan oleh... Zaiton, maka kita perlu berhati-hati Dengan tipu daya bujuk rayu Dari setan. Kita diajari oleh Allah bagaimana cara Menghadapinya Kita diajari oleh Allah bagaimana cara menangkal Tipu daya-tipu daya setan. Daya maka kita perlu mengaji Kita perlu meningkatkan iman dan takwa kita Kepada Allah Kita perlu sabar Kita perlu istiqomah Supaya kita ini dijaga oleh Allah, supaya kita diselamatkan oleh Allah dari tipu daya dan gangguan-gangguan saya. saya itu. apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, ini mudah-mudahan menjadi tambahan, catatan kebaikan dan amal soleh, menjadikan kita mendapatkan pahala dan keridoan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Aku luka lihada, wa Wahai Alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah siapa yang terutang monggo. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu wa Kewajiban kita masing-masing orang yang beriman khususnya kita orang tua atau kita suami masing-masing kita ini menjaga diri dan keluarga kita itu dari neraka. Caranya kita mengikuti syariat, kita mengikuti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi Kalau kita punya anak kalau kita punya istri bagaimana supaya mereka taat, tunduk, manut kepada Allah dan rasul-nya ya Terlebih dahulu ya kita sendiri harus memberikan contoh Jadi kita sebagai orang tua ya harus beriman dulu Kemudian kita juga beramal sesuai dengan tuntunan syariat Kemudian kita memberikan contoh kepada anak-anak kita dengan iman Dengan amal-amal Islam kepada anak-anak kita Kemudian kita ikat, kita ajari, kita program anak-anak kita dengan Islam, dengan iman, dengan Islam ini. Kurikulumnya sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah. Caranya bagaimana ya, kalau kita punya anak, anak itu manut. Sejak kecil anak digendong manut. Diajari manut, semuanya manut. Selagi anak itu masih dalam keadaan manut, masih bisa diprogram ditata dan belum balik belum punya apa sikap sendiri kita upayakan anak-anak kita itu terikat dengan syariat Islam diajari dengan nilai-nilai Islam dengan adab-adab Islam dengan ilmu-ilmu Islam ya kita awali dari kita terlebih dahulu yaitu orang orang tua kita ajari anak ya, nasionak ya, anak nasionak yang bapak ya, orang ngaji, bui orang ngaji. jadi mudahnya kita suruh anak kita berada dalam kebaikan, tapi kita tidak memberikan contoh pada kebaikan. Ataqmurunan nasabil biri, watan saunaan pusakum, wa antum tatlunal kitab. lawang ngerti kok, nganten. kok ngongkon-ngongkon ayo, uraglem lako, lako nih. jadi, jadi ya memberikan contoh. kalau tidak, kalau kita mengerti, ya kita lakukan sesuai dengan pengertian yang sudah kita pahami sedikit demi sedikit, kemudian anak kita kita didik, kita ajari anak kau tidak mau bagaimana itu sekadung gede, sekadung ikhtiar kita, yang lain adalah mendoakan anak kita dua orang tua kepada anak, insyaallah itu ini ini Selama mereka beriman, sesuai dengan tingkat kadar dan kapasitasnya mereka. Yang penting dasarnya itu iman dan imannya bener. Insya Allah sebagaimana dalam surat atur ayat yang ke-21 tadi itu akan bisa dipertemukan oleh Allah Ta'ala nanti di, di akhir dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Saya baca di dalam kitab Tafsirnya itu, meskipun yang salah satunya tingkatan imannya, misalnya orang tuanya imannya duhur amal solehnya anake anae, kadang kalau maksiat, kadang kolong ngonten itu nanti dia kadar keimannya tidak sama dengan kadar keimanan orang orang tuanya atau sebaliknya. Nanti Allah akan mempertemukan mereka nanti di, di akhirat. Itulah termasuk belas kasih dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Salatin Iman bener. yang penting beriman. Tapi kalau jelas tidak beriman, ya meninggalnya matinya dalam keadaan jahiliah, matinya dalam keadaan syirik Misalnya, sudah jelas-jelas kemar melakukan tenggani mbah kucur buka tenggerikan mbah kucur maten. dan jadi nyerderan cek tenggani gunung semeru niku biasane nobo niku tiap tahun kirai sapi niku di nobo dipersembahkan di gunung semeru misalnya cek seneng seneng laku barang-barang seneng niku waugi tidak akan nyampe nanti di akhirat bisa berkumpul bersama kenapa karena tidak ada ikatan iman tidak ada ikatan Islam Belas panggil Di intunya malih monggo Monggo ditutupkan sekarang Allahumma rabbana taqbal minna inaka tasamil samiul alim Waduba alaina inaka anta tawa burrohim Allahumma arinal haqwa haqwa warzuk natiba Wa arinal batila batila warzuk natinaba subhanahu wa min ahlina wa min fi alamin. bihamdik.